Buka cita melanda, air mata menetes Itulah kehidupan di tanah ini pada pertolongan Tuhanku ku datang dan... Janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air. Apa. Kepada Pertolongan Tuhanku Ku datang Dalam doa Bersyukur padamu Mungkin saja Hari ini Banyak sudah Air mata Yang menetes membasahi tanah Air mata negeri ini, gantikan sukacita abadi selamanya. Bali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus air negeri ini gantikan sukacita cita abadi selamanya.